Oke kita mulai langsung multi saja waduh ini ada sebelah ada ini RC itu ada ini siapa namanya ire ire dan dan disini ada suwaya can eh lanjut langsung saja Duh, dua, tiga dan di sini buat ininya ada si puk paprika paprika ada ini si ini live her terus ada si ini kemen-kemen Ojisan, saya siapa namanya muka-mukanya kayak aneh kayak Hilagur. helake eh kita lihat loadingnya si lama suduor si mana si duor duor kecang lima mana-mana? tidur tetap gagal. Baru apa dibilang oh. ya kan? Oh, apa? Tuh kan dua kan kata <laughs> gua juga. <laughs> <laughs> eh, What? gua feeling 10 full tuh. Langsung dapat geri-geri. Geri-geri. Langsung end stream. <laughs> Langsung end stream. Dua tuh biasanya mungkin. satu, Doktor, satu. Oh. Eh? langsung wrap up nih tutor 遠距離射撃が 僕はトターと遠隔な。な。の oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Biasanya gitu bang. Sampai nyari bintang lima dapatnya neng. Hmm. Kumanlem Udah kelar dok. Kacanya udah kelar. Masih terus. lanjut. Tuh kan. Tidak puluh atau tiga puluh Satuan aja bang. Eh lanjutkah? Lanjut nah. Terus. Mengenai gelar gajah, dokter, lagi, boleh waktu, belum belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua Wow. bintang lima lapis bintang lima lah masih bintang 4. 21 sekarang Astaga Dan, oh, 21 ya mohon maaf saudara Nyetnya nyari pabrik ke mana nunggu bintang enam, yang kemana